halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang siang ini promosikan ini batu akik rubi Ruby ini adalah stone ini harganya bervariasi ini harganya berbeda-beda pastinya ini harganya cukup muria, murah meriah ini dari 4 15.000 ke 50.000 55.000 yang biasanya bisa bayar di tempat atau COD. Untuk pengiriman bisa terpati ya. Ini pengirimannya. Ini warnanya sangat bagus. Anda bisa lihat ini rubi asli. Hai hmm, ya katanya ini si murah karena ada kayak keraknya ya tapi enggak tembus juga ini oke terima kasih sepertinya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya ini untuk dimensinya udah ada ini sekitar 1 1 sentian untuk panjangnya ya, oke terima kasih